Why always me? Itu adalah suatu ungkapan multimakna antara sarkasme, arogan, dan cerita hati. Mario Balotelli adalah salah satu pemain berlian yang pernah dimiliki gliazuri. Kecepatan, skill individu, fisikal, dan naluri mencetak gol dari pemain ini sangat tajam di masa jayanya. Tapi, mengapa sekarang karirnya menjadi berantakan? siapakah Balotelli dan mengapa kisahnya menarik untuk dibahas. Mario Balotelli Baruwa lahir pada 12 Agustus 1990 di Palermo, Italia. Dia adalah anak kedua dari empat bersaudara, terlahir dari pasangan Ross dan Thomas Baruwa yang merupakan imigran dari Ghana. Saat masih bayi, Balotelli didiagnosa mengalami komplikasi usus dan pada saat itu kondisi keuangan orang tuanya sangat tidak memungkinkan sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menitipkan Mario di panti asuhan dan membiarkan ia diadopsi oleh orang yang lebih mampu. Mario kecil pun diasuh dan dibesarkan oleh Sylvia dan Francesco Balotelli sejak ia berumur 2 tahun. Di beberapa tahun pertama, Mario diizinkan untuk bertemu orang tua kandungnya di setiap akhir pekan. Tetapi setelah ia bisa menerima Silvia dan Francesco sebagai orang tuanya, ia pun tak lagi melakukan hal tersebut. Namun cerita ini sedikit berbeda dengan apa yang dilontarkan oleh Balotelli. Saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai komentar Thomas dan Ross Berbuah, orang tua kandung saya. Mereka mengatakan kalau mereka terpaksa membuang anaknya karena tekanan ekonomi. Hal itu salah karena mereka meninggalkan saya di rumah sakit saat masih bayi dan kemudian menghilang selama 16 tahun saya tidak pernah menerima telepon ucapan selamat ulang tahun namun sekarang mereka menghubungi saya setelah saya menjadi pesepak bola Serie A saya tinggal bersama keluarga Balotelli sejak berusia 2 tahun dan setiap 2 tahun harus mengurus surat perpanjangan adopsi ke pengadilan keluarga baru Wah tak pernah meminta saya kembali tak ada ikatan antara kami dan di mata saya mereka hanya orang asing. Begitulah pernyataan Balotelli sebagai reaksi atas komentar sepihak dari orang tua kandungnya yang mengatakan bahwa mereka kecewa sekaligus sedih karena tak bisa ikut merasakan kesuksesan Balotelli. Perjalanan karir Balotelli di dunia sepak bola dimulai ketika ia masih berusia 11 tahun, ketika ia bergabung dengan Akademi AC Lumizet bakat dan performanya membuat ia dipromosikan ke asli senior 4 tahun setelahnya, tepatnya saat ia berusia 15 tahun. Di sana ia tampil impresif hingga mendapat kesempatan untuk uji coba di Barcelona, namun ia belum berhasil di sana, hingga akhirnya ia diminati oleh Inter Milan dengan status pinjaman. Dan di tahun berikutnya, pada Juni 2007, Balotelli resmi mendapat kontrak permanen di Inter Milan. Balotelli memulai debutnya di Inter dengan mencetak dua gol pada pertandingan persahabatan melawan Seville FC. Sebagai catatan, Seville FC adalah salah satu klub tertua di dunia. Bahkan, di situs resminya, Seville FC mengklaim bahwa mereka adalah klub sepak bola pertama di dunia. Dan klub ini berbeda dengan Seville United ataupun Seville Wednesday. Dan gol pertama Balotelli di Serie A untuk Inter, ia lesahkan kalau Inter bersuara Regina. Nama Balotelli semakin bersinar, kala membantu membawa Inter Milan menjuarai Supercoppa Italia. Dan salah satu momen paling penting di musim itu adalah saat ia tampil impresif pada babak delapan besar Supercoppa saat Inter melawan seteru abadi mereka yaitu Juventus. Bukan hanya itu, di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Balotelli berhasil mencetak gol di Liga Champion pertamanya yang membuatnya menjadi salah satu pencetak gol termuda di kompetisi tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2009, sang Super Mario mendapatkan tindakan rasis dari tribun Super Juventus. Kala itu Inter Milan mendominasi Serie A dengan keluar sebagai juara di empat musim secara beruntun. Tindakan rasis tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak hingga akhirnya para Super Juventus mendapat hukuman larangan masuk stadion. Sebenarnya hal tersebut bukanlah yang pertama bagi Belotti. Ia sudah mendapatkan perlakuan rasis sejak masih kecil. Saat masuk sekolah, ia bahkan sering dilarang ikut bermain hanya karena berbeda warna kulit dari anak-anak lain di sana. Lebih parah lagi, Blotelli sering seringkali disalahkan atas perbuatan yang ia tidak lakukan. Ketika ada camilan yang hilang dari meja di sekolah, para guru langsung menuduhku tanpa menyelidiki lebih dulu. Kemudian ada insiden yang membuatku tidak berhenti menangis. Aku sudah mengerjakan semua PR dan ibu membiarkanku untuk bermain bola. Hai teman-teman, bolehkah aku bermain? Tidak, Mario. Kamu tidak bisa ikut. Kamu hitam. Ungkap Mario Balotelli mengenang masa kecilnya. Namun, dalam dirinya masih tetap ada rasa bangga dan cinta kepada tanah kelahirannya. Ia berujar, bahwa darah Italia telah mengalir deras di tubuhnya. Aku orang Italia. Aku merasa sebagai orang Italia. Aku akan selalu bermain untuk tim nasional Italia. Tegas Balotelli. Penderitaan dan penolakan bagi Balotelli tak cukup sampai di situ. Setelah ia menjadi bintang di Manchester City, lalu berpindah-pindah ke beberapa klub seperti AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza. Hingga akhirnya berlabuh di klub Turki, Adama Made ia masih saja kerap mendapat perlakuan rasis di lapangan. Secara psikis, hal tersebut membuat ia kerap berbuat onar, bertingkah gegabah dan tidak disiplin. Hingga akhirnya bakat hebatnya perlahan terbuang sia-sia. Ada cerita unik dari salah satu mantan pelatih Balotelli saat masih di Inter Milan, yaitu Jose Mourinho. Saya ingat pertandingan lawan Rubin Kazan di Liga Champions. Semua striker saya cedera. Diego Melo tidak ada, Samuel atau tidak ada. Saya benar-benar dalam masalah, dan Mario Balotelli adalah satu-satunya yang tersedia. Mario mendapat kartu kuning di menit 42. Di jeda babak pertama, saya menghabiskan 14 menit dari 15 menit untuk berbicara dengannya. Saya tidak bisa merubah perubahan. Mario, saya tidak bisa menggantimu. Saya tidak punya penyerang lain di bangku cadangan, jadi jangan menyentuh siapapun dan bermainlah hanya dengan bola. Jika kita kehilangan bola, jangan bereaksi. Jika seorang memprovokasi kamu, jangan bereaksi. Bahkan jika wasit membuat kesalahan, jangan bereaksi. Lalu peluit babak kedua dimulai. Dan Prit, menit 46, Mario di kartu merah. Balotelli tetaplah Balotelli. Bahkan pelatih sekelas di Special One pun tidak bisa menjinakkan sifatnya. Dan kini, akhirnya pada awal tahun 2021, Balotelli kembali dipanggil untuk bermain membela timnas Italia. Setelah tampil gacor bersama Adana Demirspor dengan mencatatkan 8 gol dan 3 assist dari 19 laga. Dan sebagai pelengkap, sejauh ini ia juga telah mengantongi 7 kartu kuning di sana. Why always Balotelli